Lalu jam Nah, perempuannya itu harus bekerja di rumah. Walaupun sekarang banyak anak-anak muda -anak bekerja, sudah mulai bekerja besar ya. Subuh itu harus sudah bangun para ibu rumah tangga. Harus nyapu halaman. Jadi kalau ibu-ibu subuh belum bangun, belum nyapu halaman, yang mungkin ditambah. kalau begitu di korea ya di korea itu sekarang perempuan dan laki-laki itu terutama anak muda itu mesti bekerja kalau yang belum punya pekerjaan tuh rasanya status sosialnya itu rendah yang jambung memang eh, terjadi perbedaan kayak perbedaan perlakuan udara ya asalnya kalau di Jepang bisa tapi gini harus di penanganan ya ini nya stabil ada cara Nah bagaimana di Indonesia ah, Tradisi di Indonesia memang Walaupun Mengharuskan setiap orang bekerja, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan di Indonesia kan kalau wajib kerja ya. Karena ditanggung oleh laki-laki. laki-laki pun masa malunya nah, tidak bekerja itu belum. Belum apa ya? Beda dengan orang atau orang korea Di kita kalau ada orang di bekerja tuh ngasih bangga, ngumpuk-ngumpuk bangga. Kalau di Jepang, di Korea, bahkan di Cina itu nggak yang ngumpuk-ngumpuk. Di Cina pakai-pakai -kake ini untuk kerja di pelabuhan, peliambu, gitu. Ya. Jadi semua orang bekerja. Jadi motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu bekerja, hidup, itu, waktu eh, itu, lebih itu, dibandingkan dengan orang Indonesia di itu, Indonesia itu, lebih itu, waktu itu, waktu itu, waktu itu, faktor itu, waktu itu, waktu itu, waktu itu, waktu itu, waktu itu, waktu Nah, itu habis nah, perbaiki lagi kalau di Jepang nilai E itu bisa diri karena eh, apa namanya karena merasa merasa malu karena dia harus kerja kerasnya itu harus kalau di kita karena nilai E akan ah, belajar juga enggak ya wajar lah bila -bila. Tapi coba kalau anda sudah bekerja keras, sudah belajar, tapi masih nilai E, eh. sedikit luar biasa. Tapi kalau nggak belajar mah nggak belajar nilai E. Eh. Dulu waktu ibu kuliah, mesaku di kajianan. Nah itu penyesalan yang tidak pernah bisa diulang. Kalau uh, ujian belajarnya ibu uh, temennya itu semangat Kalau dia belajar dari awal gitu ya, jadi ya, itu aja satu bab baca bangun bangun. bangun. Nih buat satu isinya ini. Hmm. Oke, okay, satu lagi. ya kalau dia dapat A ibu dapat C baca. Gitu. Dan itu kan nggak bisa diulang kecuali kuliah lagi kan? Kuliah yang lain rajin, Kuliah ibu rajin demonstrasi bolos terjadi pada semester satu semester. apa? begitu ujian, ujian yang punya catatan, data harian kosong, itu ya sudah. cuma satu prinsip tidak boleh bungkung. Udah tulis nama, mas uh, ke hubungan sampai ketemu tahun depan. Konsepkan saja. Jangan bukan berarti tidak pernah tekan, tapi perbaiki pun berikutnya. Kalau mau tahu anjuran, satu semester saja. Lebihnya balik lagi. Jadi, karena manusia itu kan mungkin ada satu dua manusia yang lus terus, gitu ya. Tapi ada satu dua yang mungkin belum dikit, pada satu dua harus kembali lagi yang Mmm. Harus punya motivasi. Kalau motivasi dari orang lain kurang, atau motivasi dari dalam diri sendiri yang harus kuat. Kalau pernah misalnya jatuh, jangan ya merasa jatuh terus. Ini harus kembali Bang. ya jadi nah, kenapa ibu seperti itu supaya kita punya motivasi yang tinggi jadi kemampuan bagus tuh kalau motivasi kurang, ya hasilnya kurang. Walaupun tidak ada jaminan yang ipknya kumel pada saat satu hidupnya akan jauh lebih baik daripada yang ipknya di tetapi bagaimanapun upaya tidak akan mungkin nanti hasil, soal berikutnya itu adalah takdir, kalau kita sudah berupaya, tapi kalau takdirnya tidak berpihak, ya tidak ada masalah, karena itu kita sudah berupaya Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Faktor kebutuhan, faktor usaha dan kemampuan ada faktor lingkungan kerja, ada faktor kepemimpinan. Kenapa harus berprestasi? Misalnya, saya mau mau prestasi, mau biasa biasa aja. Saya mau hukum bu, saya mau mau biasa-biasa aja lah, IPK secukupnya, Terus mau jadi apa, mau biasa, jadi orang biasa aja. Kenapa kuliah? Ah, daripada di rumah, di terus, ini kuliah-kuliah kan masuk ke suam beja. Misalnya. Ya. Nah, kalau hidup seperti itu, mau bagaimana? Manusia itu kan harus punya tujuan. Walaupun kita hidup di dunia ini tugasnya kan beribadahnya. Dalam rangka beribadah itu kita mengisi waktu dengan berbagai macam aktivitas. Tentu tidak mau yang biasa-biasa. Harus -biasa. menjadi orang yang luar biasa. Harus menjadi orang yang berprestasi. Termasuk dan sedang. Jadi kalau ada indikator prestasi maka kita harus menjadi orang yang paling berprestasi. Kalau ada indikator disiplin, harus menjadi orang yang paling berkesiasi. Kalau ada indikatornya eh, apa namanya kemampuan, maka kita harus menjadi orang yang mampu. Kalau kita biasa-biasa, maka kita tidak mampu, tidak akan mampu bersaing dalam perkembangan zaman saat ini. Jadi harus yang luar biasa, harus berprestasi. Nah tadi ada faktor kebutuhan. Orang berprestasi itu bisa jadi dipengaruhi bukan karena faktor lain-lain ya -lain, saya. Tapi karena faktor kebutuhan. Banyak bakatnya, bakat kebutuhan. Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dia harus berprestasi. Hmm. Jadi kebutuhan itu bisa menjadi pembangkit perilaku. Kemudian eh, di sini kekurangannya yang fisiologis misalnya, ya, maka tempat tinggal, pakaian itu kebutuhan fisik. Kemudian ada psikologis, pengakuan, penghargaan, kebutuhan sosial berkelompok, ya. Apabila kebutuhan terpenuhi, maka memberi dorongan untuk berprestasi. Kalau kebutuhan organik atau kebutuhan fisik misalnya akan ya, maka ya kalau kurang makan, harus berprestasi. Tapi kalau kita kita berpandangan misalnya ya. Saya target harus punya rumah, harus punya mobil misalnya, ya. atau eh, target berbagai macam kebutuhan. Kalau seseorang punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan, pasti dia akan bekerja keras. Pasti dia akan berprestasi. Misalnya merupakan nasib. Kalau orang tua misalnya pendapatannya hanya Kata-kata 5 juta sebulan Maka anak sekurang-kurangnya Harus dua kali lipat atau 3 kali lipat dari pendapatan orang tua Kalau bapaknya hanya pegawai biasa saja Maka anaknya harus jadi pimpinan Harus jadi kepala kantor harus jadi direktur misalnya ya ada target yang harus dicapai karena kebutuhan itulah maka muncul motivasi untuk bisa berprestasi kemudian ingin pengakuan karena ingin pengakuan ingin dihargai maka dia berprestasi salah satu kebutuhan kalau menurut Maso ya, kering Maso kan. Kepulauan visi, kebutuhan rasa aman, kemudian ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan penghargaan, kemudian baru ada kebutuhan aktualisasi. Kenapa Instagram maku? Kenapa Facebook maku? Kenapa, Kenapa banyak orang eh, main Instagram? Karena dia punya kebutuhan pengakuan adalah yang closing mungkin sederhana, hanya foto pada saat makan. Makan di makan misalnya di restoran ke, cepat saja, street. atau lagi nanti itu di lotic Karena pengen on tour. Gurara pengajian di di oppo posting di Instagram karena pengen mampuan bikin video di lombakan di share, mahasiswa nonton walaupun tidak benar ya. karena naiknya kurang harusnya seribu baru bisa uh, dipanggil nasional emotifnya beda-beda untuk bisa merasakan salah satunya tadi kebutuhan Kemudian selain kebutuhan ada usaha dan kemampuan. Nah, kalau lihat dari sini kebutuhan kemudian usaha dan kemampuan baru ada lingkungan kerja, kepemimpinan baru bisa berprestasi. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang berprestasi di dalam organisasi itu bukan hanya kemampuan saja, juga kebutuhan kemudian kerjanya atau pemimpinan. termasuk mungkin di sini kalau kelas misalnya mahasiswa berprestasi itu bukan hanya karena IQ-nya dia tinggi tapi karena ada usaha dan kemampuan ada kebutuhan lagi, termasuk lingkungan lingkungan kelasnya mendukung tidak hubungan dengan dosen dan mendukung tidak untuk mahasiswa itu bisa berprestasi termasuk dosennya Nah, kalau dosen yang musulin, bagaimana menurut kestat dengan rata Rata-rata, contohnya SMA bisa, rata-rata tidak terlalu susah dengan matematika Jarang yang nilai matematika matematikanya bagus Karena sudah mempelajarannya susah, dosen atau oh, gurunya yang juga bisa Nah ini juga dosen sama kalau mahasiswa nilainya jelek boleh jadi dosennya maslin nanti mahasiswanya tidak termotivasi untuk ya. belajar untuk bisa nilai bagus wah baru melihat dosennya makanya nah, kalau melihat dosen harus senang supaya bisa memotivasi untuk bisa berprestasi. Jadi antara motivasi dan prestasi kerja ini memiliki hubungan yang sangat erat. Motivasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan nah, tujuan itu adalah salah satunya adalah prestasi. Nah di sini ada usaha dan kemampuan. Usaha itu merupakan tenaga yang dimiliki seseorang waktu melakukan kita, usaha. Kemampuan ya, merupakan kecakapan, kecerdasan, keterampilan dalam memecahkan berbagai persoalan. Persoalan seperti apa? Ada persoalan yang sifatnya teknis, ada persoalan yang sifatnya ini Nanti eh, seseorang sudah bisa terlihat, apa saja yang memiliki jiwa kepemimpinan atau tidak. Ada persoalan yang sifatnya teknis berkenaan dengan berbagai macam kegiatan, dalam organisasi yang harus diselesaikan. Tapi ada pesan yang sifatnya manajerial yang membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Di kelas itu pasti begitu. Ada yang punya jiwa manajerial, ada yang manut saja follower, ada influencer misalnya ya, di kelas beda-beda. Nah, bahkan ini akan secara alamiah muncul. Kalau influencer semua berantem, kalau follower semua gak ada inisiatif. Sekular kalau mau berprestasi ya harus punya jiwa inisiatif harus menjadi pemimpin. Meskipun harus berantem. Kami mendidik di Universitas Juhanda, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik ini Untuk membuat lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan ya. Punya motivasi untuk berprestasi Bukan yang biasa-biasa saja Kalau yang punya jiwa kepemimpinan, begitu dia lulus Kalaupun dia tidak bekerja di orang lain, maka dia menciptakan langsung bekerja. Buat perusahaan sendiri. perlu ya, teman-temannya. Ada kisah alumni, tapi bukan alumni fisik, ini alumni ekonomi. Alumni fisik juga ada perusahaan sendiri nanti. Alumni ekonomi, dia Pengen usaha di sawit, ceritanya. Sebelum dia usaha di sawit, dia jadi sopir sopir ke yang Lampu CPO sawit dulu, sambil survei pasar tersebut. Dan dari Rio ke Mar, rumah-rumah saya yang bawa buat Nah, eh, pada saat dari petani itu harga berbeda dengan e, harga petani kemudian masuk ke perusahaan Nah perusahaan ini kirim lagi ke perusahaan e, pengolahan siro ya itu ada ada perbedaan harga nah dia melihat peluang itu akhirnya dia memutuskan untuk membawa CPO sendiri tadinya dia bekerja di perusahaan lain dari petani langsung ke pabriknya, uh, kan ada perbedaan kan? Jadi dalam satu kali ampun, karena bukan satu kan? drum, dalam satu kali ampun ketika dia memutuskan itu ya, mengambil skor, itu dia dapat satu miliar mentang. Dan sekarang dia jadi pengusaha sawit, kan? Dia Uh, beri beberapa pertemuan kali, kemudian, jadi dia sudah punya besar sendiri. Walaupun uh, awalnya berusaha dari sopir sopir truk sawah dulu, tapi sekarang dia sukses menjadi miliarder. kita cerita alami, alamita satu di ekonomi. Kalau di fisik, ada juga yang menyebabkan di perusahaan. Tapi di uh, air. Nah, dia sudah bergerak ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jadi harus punya keberanian memiliki presiden. Harus punya kemampuan. Kemampuan teknik, kemampuan manajerial termasuk Kemampuan keberanian mengambil Nah, kemampuan terbatas menyebabkan orang menjadi pasif atau berperilaku menyimpang. Jadi, jangan menjadi orang yang memiliki kemampuan yang terbatas. Harus punya kemampuan yang tinggi. Bagaimana bisa punya kemampuan yang tinggi? belajar. Kalau orang yang rajin baca dengan yang tidak rajin baca hasilnya kan berbeda. Kita IQ tinggi tapi enggak pernah baca ya apa yang bisa di apa yang bisa ditunjukkan kemampuannya. Kemudian lingkungan lingkungan kerja ya ada kondisi kerja, ada keamanan dalam kerja. Nah, kondisi kerja ini adalah kondisi yang memungkinkan seseorang meningkatkan produktivitasnya, ya. baik fisik, misalnya keadaan gedung, ruang kerja, ventilasi dan lain-lain, maupun psikologis, hubungan harmonis, kesempatan. Untuk maju, kemudian kekuasaan, psikologis Jadi kondisi kerja itu bisa kondisi fisik Misalnya lihat ya, teropas nih, ada AC-nya, tanah, sebagainya ya. Nah itu juga salah satu eh, lingkungan Ada yang suka pakai AC, ada yang suka pakai AC, macam-macam Nah sekarang kan go green misalnya ya Di, akan ya, di Klopoli oleh Universitas Indonesia untuk menggunakan energi secara sedikit dikunci dan bersyukur di kita cuacanya normal panas, dataralu panas, dingin, dan terlalu dingin. kalau di luar negeri kan ada empat musim dingin itu bisa sampai minus 10 derajat panasnya bisa pakai 40 derajat dan bisa bayangkan panas sekali jadi kalau dingin harus pakai pemanas kalau panas harus pakai pemingin karena, um, karena, karena kondisi lingkungannya tapi kalau kondisi fisik itu termasuk Hubungan harmonis, kalau ada rekan kerja atau banyak beliau yang memiliki hubungan tidak harmonis, tentu tidak akan memberikan motivasi untuk bisa berprestasi. Kemudian, kepuasan psikologis. Orang tuh macam-macam, ya? manusia itu bermacam-macam. Ada yang motivasinya dari dalam diri sendiri, ada yang harus dimotivasi oleh orang lain. Ada yang mampu hidup secara mandiri, kemana-mana sendirian, gak ada rasa takut. Tapi ada yang harus kemana-mana ditemani orang lain. Walaupun memang manusia memang sebagai manusia sosial membutuhkan orang lain. Tapi, kalau tidak bisa mandiri, maka sulit untuk bisa mandiri. Karena kita berhubungan dengan orang, orang takut dibilang "gak terlalu". Gak ikut, gak ikut nongkrong, misalnya Gak dibilang "gak terlalu". Gak bisa mandiri, ya. Kalau masih SMA, mungkin masih bisa diharapkan di ekonomi, ya. Mesti di maskapai, tapi kalau sedekular dia harus mampu Menjadi dirinya sendiri harus mampu membalik potensi diri tidak lagi tergantung pada orang lain sebentar lagi dewasa menikah bekerja meninggal sendiri Masa menikah dengan rambut kan? Yang betul aja. Bekerja. Masa-masa ingin bekerja dengan rambut-rambut sama teman-teman yang segini. Bisa bikin perusahaan sendiri. Tapi kalau mau bersaing di dunia global, ya dia harus mampu sendiri. Maksud saya yang bisa mandiri, harus juga bisa bekerja bersama tim. Ada teamwork. Tadi, karena dalam agama memenuhi kebutuhan sosial dan Ada yang harus dipenjauhkan sebagai kemampuan individu. Tapi ada keharusan bisa bekerja bersama tim. Jadi bersama tim itu bukan untuk nontonnya tapi untuk bekerja untuk bisa saling support dan prestasinya kemudian ada yang disebut dengan keamanan nah keamanan dalam pekerjaan terjadinya keselamatan kerja melaksanakan tugas kemudian perlakuan hati dan aman dari segala bentuk pembengesan hubungan kerja kemudian aman dari tuduhan dan tindakan. salah satu kebutuhan manusia adalah rasa aman yang ditawarkan dari kehidupan kerja jadi aman di sini bukan hanya aman dari para penjara tapi aman dalam eh, pekerjaan tidak takut untuk di PH. Kenapa pekerjaan menjadi PNS menjadi prima untuk saat ini? Orang rela tertipu untuk menjadi PNS. Kasusnya Uwi mengikuti ya. Dia memanfaatkan karena ada pasar ya ada orang yang pengen menjadi TNS, gimana? Kenapa orang rela membayar uang sekian juta untuk bisa jadi TNS? Karena menganggap pekerjaan TNS itu memberikan keamanan yang tinggi. Aman, mau prestasinya seperti apa, gaji tiap bulan dapat, untuk bisa di PHK tuh jarang, kecuali dia melakukan kesalahan yang fatal. Jadi rasa amannya tinggi. Beda dengan pegawai swasta. Pada masanya saya masih muda, PLTS itu tidak sepopuler sekarang. Saya termasuk mahasiswa beasiswa ikatan dinas. Jadi kalau sudah lulus harus semua jadi PNF harus semua jadi dosen, dipaksa. Pada waktu itu Paksa. karena orang tua Hanya masih waktu 4 tahun, kalau dari empat tahun usia sendiri, gitu ya. Jadi Adenda orang beasiswa ya yang, Nina, sudah. Yang ikatan dinas sudah ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Sudah lulus Pak. Nah, yang ada di swasta yang tetap di Bogor. Pada waktu itu, pada waktu itu jarang orang yang mau jadi RX. Karena gajinya itu belum ada Tahun 93 saya jadi PNS itu gajinya 80 ribu. Waktu jadi seorang dikasih orang tua 300 ribu. Coba bayar dulu. Oke, itu jadi PNS dan tampunya juga gaji pertama. Karena waktu itu belum bergerak. nah rasa aman kalau bekerja itu karena ada rasa aman Buliah pun bisa berprestasi kalau ada rasa aman coba bayangin kalau di dibuli oleh teman gimana mau berprestasi karena merasa tidak aman nah selain lingkungan kerja ada faktor tadi ketuntungan ya hmm. Faktor ke ini termasuk di dalamnya adalah kesetiaan, ya. kemudian ada loyalitas loyalitas sosial ya kemudian eh, ada komisi ada perhatian jadi bukan hanya pimpinan bukan hanya loyalitas dari bawah kepada pimpinan tapi dari pimpinan pun kepada bawah jadi harus ada perhatian misalnya eh, berkunjung ke rumah anak buah Kemudian diberikan perhatian, itu juga termasuk salah satu faktor yang bisa mendorong untuk bisa berprestasi <tuk> Nah kalau di perguruan tinggi, Anda punya PA Pimpinan teori, atau Komunik Akademi Bukan hanya di KRS saja harusnya Aksiswa berkonsultasi kepada Pemimpin Akademik Misalnya pada saat mau ujian Pada saat ada masalah berkonsultasilah Dengan pemimpin Akademik Dan mungkin ada juga yang Respon yang cepat Ada juga yang slow respond Misalnya hey, kayak ibu Kalau di WA WA-nya hari ini, kalian jawabnya dua hari kemudian Betul ya. bu kadang-kadang kalau -kadang baru bisa buka WA terus setelah istirahat misalnya atau mau tidur baru buka WA, eh, tadi ada WA dari mahasiswa kita pimpinan, aku sembrul malam dari rumah. Saya mengkagumkan kalau ke mahasiswa kalau mau ketemu saya datang datang aja, apa seperti jadi jadi. jadi. Yang kalau saya yang ada beruntung berarti kalau saya tidak ada ya. Tungguin, kalau jadi karena kanenya kalau jadi pakai WA, ketumpuk, kakinya eh, banyaknya WA yang masuk, jadi dalam bisa kebaca, kalau udah kebaca baca nah, malam, ya support kalau bisa begitu WA masuk kebaca, itu buru Ini mohon maaf kalau ada yang mau WA, Ibu, so next point. Tapi kalau perlu, bimbingannya datang hampir setiap hari itu ke kampus. kalau libur di rumah dua hari ya, lihat langsung. Karena setiap malam ngilerin. Nah, misalnya ini jangan tuh posisi posisi duduk harus mudik bangun tidur mau tidur tegak semangat, semangat. Nah, kalau kayak gitu kan motivasi ada ya you, ya nah masuk ke teori Motivasi, jadi semua tentang aku tadi ada motifnya. Motif itu adalah dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Motif juga bisa disebut dengan dorongan atau atau tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, motif ini juga memberikan tujuan dan arah pada perilaku seseorang yang disebut dengan motif. Ada, tadi eh, nah, hubungan motivasi dengan perilaku. Sebuah perilaku bisa hanya dilandasi oleh satu motif, tapi ada juga yang eh, dilandasi oleh beberapa motif. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama, tapi juga bisa jadi perilaku yang sama dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Atau perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama, bisa jadi perilaku yang berbeda dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Contoh gini, Perilaku yang sama dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Perilakunya sama apa? Datang kuliah. Motivasinya bisa beda-beda. Yang satu karena ingin berprestasi, yang satu lagi misalnya karena ingin bersosialisasi, karena ingin punya kawan misalnya, atau karena ingin melihat burara dari dekat misalnya ya, mengasi burara itu Jadi yang motivasi seperti itu misalnya. Nah motivasinya beda, tapi perilakunya sama. Um. Bisa jadi tadi kalau perilaku sama, motivasi sama itu sudah jelas. Ya. Bisa jadi perilakunya beda, motivasinya sama. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta. P.A. jadi cinta, jadi cinta, motivasinya sama nih, sama-sama ingin memiliki terbuat tapi perilakunya bisa berbeda. Yang satu misalnya dengan keberanian yang menyatakan rasa agung, yang satu berbuat sebaliknya, malah jadi berantem misalnya. Nah itu perilaku yang berbeda dengan motivasi yang sama. Bisa jadi perilaku berbeda, motivasi berbeda. Nah teori motivasi ada berbagai macam. Ada teori hierarki Maslow, ada teori dua faktor dari Herzberg ya. ada teori prestasi dari MC Maxwellan ya, kemudian dari teori harapan. Teori keadilan, teori plastik, ada teori the human condition. Nah, pertama teori kebutuhan Maslow. Menurut Maslow bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat. Jadi kebutuhan yang satu harus terpenuhi baru muncul kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang pada tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis ini adalah kebutuhan dasar. Makan, minum, berpakaian, tempat tinggal itu fisiologis. Baru yang kedua, kebutuhan rasa aman. Menurut Maslow, kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka muncul kebutuhan rasa aman. Tetapi faktanya memang dikritik oleh beberapa ahli bahwa. Walaupun kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, kebutuhan rasa aman itu sudah ada. Walaupun nggak punya, misalnya rumahnya biasa saja, bukan rumah mewah misalnya, tetap aja butuh rasa aman. Akses dan hubungannya misalnya enggak ada alat-alatnya, enggak ada barang-barang mewah, sudah dia dibiarin aja. Malam pintu enggak dikunci, jendela enggak ditutup misalnya. Dan gaji itu juga ya. tetap saja misalnya, walaupun rumahnya kos-kosan, misalnya ya, kalau anak kosnya rumahnya kos-kosan, TV juga tidak ada, misalnya tetap dikunci karena ada kebutuhan rasa. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial dan rasa memiliki. Kebutuhan ingin punya teman, kebutuhan ingin disayangi, kebutuhan ingin menyayangi, kebutuhan ingin dicintai, atau ingin dicintai, itu adanya di sini. Itu kebutuhan sosial. Kenapa kalau orang yang tidak punya teman, itu hidupnya teralienasi, ya? terpinggirkan, terkecilkan sendiri ada perasaan asing. Coba anda misalnya kalau memenuhi undangan perkawinan sesuatu acara, tapi tidak ada seorang pun yang pernah mau setia di tengah bingung, ini mau nggak Kemudian yang keempat kebutuhan penghargaan. Siapa orang dihargai Siapapun dia, status sosialnya seperti apapun, saya ingin dihargai apakah dia tukang satu jalanan sampai dia direktur sebuah perusahaan, apa kebutuhan penghargaan. Tidak mengenal status sosial atau status ekonomi. Jangan disana, ah itu orang miskin, misalnya ya, monomis. Tidak punya kebutuhan ini, itu semua pengen dihargai. Ya setidaknya kalau tidak bisa nasi dia ya, mengangkat tangan. Karena ah. ada kebutuhan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri ingin mempertinggi kapasitas kerja, pengen lebih unggul dari yang lain. Saya pengen lebih unggul, tapi saya banget tahu unggulnya saya apa. Bicarin, bikin dari lain Anda ada di mana? Apakah Anda tahu Anda siapa? kunci iya, apa ya kemampuan saya apa apakah orang, orang lain tahu anda siapa kalau anda tahu anda siapa orang, -orang lain tahu anda siapa berarti ada pada yang terbuka nah, kalau anda pada posisi kuadran terbuka maka jalan menuju sukses itu mudah. Anda tahu Anda siapa, kemampuannya apa, kekuatan peluang Anda tahu, tapi orang lain tidak tahu, tersembunyi, padahal ada kekuatan pada tersembunyi. Sulit banyak karena hanya Anda yang tahu, orang lain tidak tahu. Atau orang lain tahu, Anda tuh hebat di sini, di sini, di sini, tapi Anda sendiri tidak tahu. Jatuhnya apa? Kan? Kurang percaya diri. Kalau kurang percaya diri, ya 100, 100, 100. Sukses, selalu susah bimbing melakukan. Model pertama untuk sukses, adalah rasa percaya diri. Percaya diri tinggi, mau orang mau apa terserah. Tapi ada percaya Yang totalnya di atas 500 ya Pak di sini. Bu. di atas 500? Betul. Uh, oh, udah. Antar. Itu Pak. pertama kan masuk tes kan? Ya? Ada yang 400? Antara 400 dengan 450? Ada Di bawah 400? Salah satu model bisa menaikkan diri adalah kemampuan bahasa. Bahasa itu adalah seni langkah menuju dunia. Pasti berusaha, sekurang-kurangnya 500. Gimana, Bu? Kalau saya rupanya nggak 500, tapi ada 100. 500. kurangnya bisa jawab, bisa ngomong. Punya motivasi. Ya, dulu, saya pinjam, biar yang bekerja berencana sendiri Saya dulu pengen ke Jepang ceritanya Pengen uh, Tutup, tapi tutupnya ke nyampe gimana Tes-tes pun 400 Tapi upaya dilakukan Begitu tes Di titik -tutup. Bukan tutupnya Kurang, Iya terserah pasal Baru saya nanya Saya apply yang menentukan kan berapa? Kalau bisa ya tes dulu lah. Di tes ternyata di tes lolos. Soal bahasa Jepangnya masih minim, bahasa Inggris pas-pasan. Tapi kalau lu bertanda, tahun 2010 ibu jadi visiting lecturer di Hokkaido University. hati ada motivasi ada yang dibangun walaupun misalnya kemampuan kita terbatas tapi kalau upaya kita maksimal kemudian kalau kita sudah upaya maksimal selebihnya biarkan yang bekerja-bekerja walaupun secara sangat terbaik orang 2002 2013 ibu dibiayai oleh Wageningen University untuk soft cost di Netherlands Hampir setiap tahun pasti ganti dicoli tahun 2021 5,6 enggak berani karantina <laughs> Wanita punya tapi kalau Allah sudah belum Hanya tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu mesti berusaha, Jadi, punya motivasi yang tinggi untuk berusaha. kurang lebih ada 18 negara harus dapat mengikuti ini untuk panpelas. Bulan 18 ibu diundang oleh Taiwan untuk menjadi kina speaker di Taiwan oleh siapa? Dikasih fasilitas uh, peskelas ya, nih saat dia cuma ibu gak mau senil ya gak punya penerjemah akhirnya tau kenalan udah gak apa-apa tiket ekonomi tapi bisa berdua akhirnya dibolehkan jadi, jadi bawa asisten lah kesana jadi walaupun bahasa inggris pas-pasan tapi, kalau kita punya rasa percaya diri, dan apa mungkin kalau orang Indonesia <tuk> berdebat, kita tidak bisa kasih sembilan pisang. Ya. Tapi, kalau orang asing yang mendengar, yang penting dia nanti yang kita ucapkan dan rumah Jadi, mulai di mumpung masih semester tiga mulai kemampuan pengembangan sesama teman aja misalnya hari apa nih yang ke kampus dengan pakai bahasa inggris lah ngobrolnya sedikit sedikit supaya apa supaya naikin terjadi Ada? motivasi, ya. karena itu motivasi itu penting banget untuk bisa berprestasi. lebih penting dari kemampuan itu sendiri. walaupun memang prestasi itu harus ada kemampuan, harus ada motivasi. tapi kalau hanya kemampuan, motivasi tidak ada, udah. Ya tidak bisa Nah, motivasi tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor ini kebutuhan fisiologi, rasa aman kebutuhan sosial kebutuhan penghargaan kebutuhan aktualisasi kalau orang dikal kebutuhan sosial kalau orang lagi suka terhadap seseorang itu pasti akan melakukan apapun supaya orang yang disukai itu balas menyukai kita misalnya, apa itu motivasi. Nah, ada teori Facebook Dua nah, faktornya, ada faktor yang membuat pegawai tidak puas, ada faktor yang membuat pegawai merasa puas. Kalau misalnya eh, ini. Faktor yang membuat pegawai tidak puas Misalnya gaji, upah Kalau ada tidak juga menjadi puas Karena itu wajiban Karena itu hak, hak ya. Karena itu hak misalnya Seseorang sudah bekerja punya hak untuk bisa memperoleh gaji Keamanan kerja, kondisi kerja, status Kemudian kebijaksanaan organisasi Mutu dari teknik pengawasan, interaksi antar personal itu kalau tidak ada menyebabkan tidak puas, tapi kalau ada tidak juga memberikan kepuasan. Tapi ada faktor yang eh, yang membuat pegawai merasa puas. Kalau tidak ada tidak menjadi tidak puas biasa saja, tapi kalau ada dia menjadi memberikan kepuasan, misalnya kemampuan tanggung jawab prestasi pekerjaan itu sendiri kemungkinan untuk berkembang kemajuan itu faktor yang memberikan kepuasan. Adanya memberikan kepuasan tidak adanya tidak masalah. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan Teori referensinya dari kebutuhan berprestasi, setiap orang nah di, di sini disebutkan bahwa pada dasarnya memiliki tiga kebutuhan: kebutuhan berprestasi, kebutuhan akan tersasbar, atau afiliasi dan kebutuhan akan prestasi. Jadi, menurut referensi, bahwa manusia itu punya kebutuhan berprestasi pasti ingin berprestasi. Kemudian kebutuhan afiliasi, berafiliasi dengan organisasi tertentu dan kebutuhan akan kekuasaan. Setiap orang ingin berkuasa. Apakah di lingkungan berkecil, di lingkungan rumah, rumah di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, pasti ingin memiliki Kekuasaan hanya ada yang menonjol, ada yang reseptif, yang tidak menonjol. Kemudian ada kebutuhan berdasarkan teori motivasi berdasarkan teori harapannya. Ini. sampai di sini ada yang mau bertanya juga Bu izin bertanya, silakan berbicara hmm, terkait komunikasi memang sangat menarik buat kita karena memang itu membuat um, kita itu semakin semangat dalam aktivitas belajar dan belajar. Nah, bu terkadang memang uh, sering dialami oleh saya juga, mungkin dialami oleh beberapa teman-teman lain. Karena ketika kita mempunyai motivasi yang tinggi susah belajar. Awalnya kuat banget, pengen nilai tinggi, tapi semua uh, bertahan beberapa hari aja beberapa menit kadang-kadang. Nah jadi di sini problemnya adalah konsistensi. Jadi bagaimana agar motivasi itu uh, kita bisa konsisten gitu agar mempertahankan motivasi agar kita tuh bisa menjalani proses. Jadi bagaimana cara konsisten mempertahankan motivasi, terhadap, uh, motivasi Supaya motivasinya um, tetap tinggi gitu yeah. ya, jangan turun naik ya. Yeah. Nah, memang awalnya ada semangat, tapi kemudian <tuh> Ya, pasti ada sebab. Kenapa pada awalnya semangat, kemudian tiba-tiba diminum? Itu pasti ada sebab, ya. Misalnya dari faktor lingkungan kerja, dari atau lingkungan temannya. Faktor lingkungan tidak mendukung. Misalnya kita semangat sendirian, tapi yang lain tidak semangat. Ini coba dierunkan. Kalau dalam pekerjaan misalnya ada orang yang kerjanya lebih giat, semangat. Ini berprestasi. Tapi tidak ada penghargaan misalnya. Atau tahu gajinya sama yang semangat dengan yang malas. Nah, itu juga akan menurunkan motivasi. Kalau dalam belajar misalnya, semangat awalnya. Tapi begitu keluar nilai, kok yang malas dengan yang sama aja nilainya ya? Oh, iya langsung ya. Jadi tidak menurunkan, uh, bisa menurunkan motivasi karena karena motivasinya masih didorong oleh orang lain. Karena itulah memang kalau pengen itu konsisten motivasi itu harus berasal dari dalam diri sendiri, harus ikhlas. Susah, mas. Kita itu kita melakukan sesuatu bukan karena ingin orang, bukan karena ingin terlihat baik oleh orang lain, ya. tapi karena memang kita mau seperti itu. Karena kita melakukan itu untuk kepuasan kita sendiri. Nah kalau kita sudah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepuasan kita, apa konsisten? Walaupun memang ada turun naik, dimana turun naik. Ada lagi di atas dengan sholat tepat waktu rajin. ada lagi dulu. Nah, soal pendebelaskan mesin, iman turunan, apalagi motivasi Apalagi kalau motivasi itu dikenal di orang lain. Ketika lagi jatuh cinta, misalnya rajin, nih. begitu patah hati, turun lagi motivasinya. Jadi, ya, kalau konsisten orientasinya untuk kepuasan diri sendiri, yang harus ikhlas, jangan karena ini dipuji oleh orang lain. Walaupun memang itu manusiawi menurut kaso itu kebutuhan kita sebagai manusia. Kalau mau dipuji, puji oleh diri sendiri, bikin target-target diri sendiri, bikin persaingan-persaingan dengan diri sendiri. Hari ini atau semester ini saya intikannya 3,2 semester depan harus 3,5 sini target sendiri bersaing dengan diri sendiri jangan bersaing dengan orang lain, kenapa? capek kalau tercapai capek motivasi bisa turun turunnya tapi kalau kita bersaing dengan diri sendiri targetnya untuk kepuasan diri sendiri, maka konsisten karena bukan kita melakukan sesuatu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri coba yang seluruh maknya sholat kuliah kuliah pintar pintar tapi kalau, kalau dari dalam diri sendiri nggak usah nggak misalnya, seluruh misalnya Begitu disuruh, maka kadang, kadang kalau kemampuan yang melihat anak nganggur dikit, kan? <tuk> Tapi kalau disuruh, ya yang tadinya mau jadi seret, jadi lagi tuh. Gitu ya, dia harus ikhlas dari dalam diri sendiri, jadi motifnya didorong oleh diri sendiri, jadi tidak tergantung kepada... <tuk> motivasi yang memberikan kesan lagi ada lagi dicap uh, ini ibu maaf saya sijung tidak suara ibu tidak terdengar jelas ibu muhair kedengaran nggak sekarang sudah kedengaran bu kedengaran bu jelas ibu Bu, sebentar ya. ada suaranya ya. Ada yang bertanya enggak yang di Zoom? Atau pada tidur? Enggak. Hmm. Kalau di rumah kan mungkin kuliah yang pakai suara kenceng, Ada yang pakai das kenceng. Kalau di sini kan praktik demonstrasi, teman-teman tapi kampus ya. Itu ada anak sekolah yang yang malas pakai sepatu. Pakainya sandal jengung. Ketika sama Ibu disuruh keluar Bukan yang dipakai orang-orang, bukan kaki. Memang <SILENCIO> betul saya bilang <SILENCIO> yang dipakai untuk kuliah itu otak bukan kaki. Karena kalau kaki tidak menurut sama otak, gimana kita bisa maju? Jadi harus soalnya semuanya belajar di sini itu dari kamu yang dasar. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Karena ketika kita melihat sesuatu yang kecil, maka kita tidak bisa mengerjakan hal yang besar. Contoh, salah ketik. Yang penting kan bu, isinya benar. dia ya, tapi kalau salah ketik, salah ketiknya banyak. Itu ibu belajar dari ibu dokter Muliahat, istrinya. Wakil Presiden Muhammad Hanat, ya. Pembimbing S2 itu waktu di Universitas Indonesia. Setelah tidak banyak. Sahabat. Tapi buril warahnya luar biasa, jangan pernah menyepelekan hal yang kecil itu ternyata terus sampai ke bawah Karena sesuatu yang kecil yang kita tidak bisa atasi, bagaimana kita bisa mengatasi saat, kalau yang kecilnya kita tidak bisa mengasi. Itu itu jadi pelajarannya terus tergolong. Salah spele ya. Ini kan cuma salah seperti biasa. Nah, teori harapan. Teori pengutamaan harapan. ini nomor 1 itu. setiap pegawai selalu mempunyai harapan ya, harapan adalah satu istilah yang berkenaan dengan kemungkinan bahwa perilaku tertentu dengan kemungkinan, perilaku tertentu akan menghasilkan sesuatu bulat ya, jadi ada harapan tentang usaha prestasi dan harapan tentang prestasi perolehkan seseorang akan bekerja baik kalau memperoleh Harapan atau setiap orang itu, kalau dari harapan, setiap orang bekerja atau berprestasi karena dia punya harapan. Misalnya, Anda rajin, kuliah, tugas dikerjakan, bisa. karena punya harapan nanti namanya pengen nyewa misalnya dan harapan. Tindakan yang paling besar kemungkinannya untuk dilakukan adalah tindakan yang didorong oleh, oleh dan harapan. Jadi, harapan kami memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada teori keadilan. Nah, teori keadilan ini ada di situ perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Dari usaha dan imbalan. Misalnya, misalnya, seseorang yang bekerja dia, kita bekerja dia, dengan orang yang tidak berkerja, kemudian mendapatkan imbalan yang sama. Berarti ada di situ tidak adil. Berarti kalau orang yang berkerja, kemudian memperoleh penghasilan yang lebih besar dari orang yang tidak berkerja, maka itu dipandang memiliki aspek keadilan. Ya. Jadi perlakuan adil atau keadilan itu diperoleh apabila perbandingan antara usaha dan hasil ya hasil keimbalan yang diperoleh dibandingkan dengan usaha dan hasil orang lain. Ketidakadilan dengan sendirinya akan melemahkan semangat kerja dan sekaligus akan menurunkan tingkat produktivitas kerja. Jadi kalau kita merasa diperlakukan tidak adil dalam sebuah organisasi, ya akan menurunkan semangat. Contoh tadi sudah rajin, tugas dikerjakan, ujian ikut, eh nilainya sama dengan yang malas di ya. merasa tidak adil. Di situ. Karena merasa tidak adil, akhirnya menurunkan motivasi. Nah selanjutnya teori klasik dari F. F. Taylor ya. Seseorang akan bekerja dengan dia, ataupun semangat yang tinggi apabila diberikan imbalan atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian kemudian imbalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada imbalan. Itu teori klasik penimpangan akan menyebabkan dosa bulan selama kerja Oke, itu gini kifatnya kontraktual ya. berapa misalnya sehari 8 jam kerja dibayar ada 8 jam kerja ini 8 jam kerja ini dibayar ya. Nah, kalau lebih dari 8 jam jadi pengurus misalnya Kalau kurang dari 8 belakang Dipotong Atau dibayarnya dikurangi Itu pasti Sesuai dengan kontrak Tapi kalau Saya diharapkan yang gini Kalau Anda bekerja dengan dia Gaji-gaji misalnya gaji, cuma sejuta nih Tapi kalau Anda bekerja dia, ini, Melampaui target Maka ada bonus Ada harapan bisa Kalau pasti kan sudah terpakai tidak hanya bonus-bonus, tapi sudah uh, Sudah apa namanya, sudah tertulis secara kontak doang. Kalau misalnya biasanya ini perusahaan Jepang teknik per klasik yang digunakan. Misalnya kalau bekerja sejam, uh, orang mahasiswa kita kalau di Jepang itu karena ada yang kulit dicupiring atau kulit membersihkan kolam renang atau kolam kolam apa namanya loseng-loseng kan kalau di Jepang tuh ada tempat mandi tempat mandi ada hangat dan semua orang tuh bisa datang ke situ mandi nah habis itu kan harus dibersihkan kan? biasanya mahasiswa setengah desain tuh ada juga yang terjadi kalau masih pemula misalnya Satu jam itu hanya 800 yen Kalau sudah lama Biasanya 1000 <coughs> yen sejam. Kalau 4, 4 jam juga kan Sudah dapat 4000 yen Eh 4 ya, 4000 yen 4000 yen itu kalau kalori 100 Ayo udah 400 000. Lumayan kan ya, buat cacang Buat teman -teman dia yang... Orang kita Kalau di luar negeri itu gak malu Mau kulit cuci mau pulih bersihir, apa namanya, korong renang, apa lagi. Gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri, belajar kita kan tahu ya kalau, kalau yang suka film Korea, kan bisa lihat ya, istimewa Itu sudah mulai bekerja, pada waktu Ada yang dari kasir, ada macam-macam Nah, di kita dulu di mahasiswa fisik juga ada yang kerja waktu di kontraknya di situ. Di mana gil? Sejam kan? itu dulu 75.000. Dia kerja 4 jam sehari. 75.000. Seempat jam, nah, bukan sejam. 4 jam jadi Kalau dia bekerja panjang, dia dapat 150.000. Nah, kalau Alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Sebenarnya gak ada Gak ada istilah susah dari uang zaman ya, sekarang tuh gak ada Gak ada istilah susah dari uang Kenapa? Apa aja nih istilah dari uang Apalagi sudah ada Toko online kan? Asap kreatif dan, dan, Gak ada cerita Duh, Bu, saya nggak bisa bela SPP karena orang tua nggak punya uang, misalnya. terus Lu ngapain aja. Kenapa kan bantu orang tua? Kan bisa berdua baru waktu, misalnya. Kan bisa. Kreatif, bikin apa, jual apa, secara online, misalnya. Kalau dulu, ya mungkin rasa sama. Untuk SMA, ibu bikin kue putu ayu, berlima, sekelas, dijual, dijual di paksa ke teman-teman. Kan kalau, kalau pakai rasa marus, nggak mungkin terkecil. Ketika kuliah, karena kursus komputer itu meluang uang, maka bulu-bulu harus jadi asisten pengajar <trihat> di usus tersebut. Bagi konteksi kebenaran bersebilan usaha, terus merah di mana-mana. Jadi, gak ada cerita gak bisa disana. Pernah sih. Hamatan yang paling utama. Mana? Mana enggak? Mau kan Bu itu untuk kerja itu Bu? Ya kalau kalau mau maju mampu nih dulu, kecuali kalau orang tuanya mampu walaupun orang tua mampu ya harus harus mulai belajar berusaha ada satu buku namanya dan uh, judulnya Richard and Food Uh, ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Ayah yang kaya seorang profesor. Tapi dia meninggal meninggalkan hutang banyak. Ayah yang miskin dia hanya lulusan SMP, tetapi gitu. Meninggal dia meninggalkan warisan yang banyak. Cuma memang ini ada uh, Neurolis sekali ya, tapi pelajarannya adalah Jangan pernah berpikir bahwa kita mencari usaha itu harus dulu dulu. Pemikiran orang zaman dulu kan aja, misal pemikiran. Dan nah, jangan pernah berpikir orang tua zaman dulu ya. Udah, kuliah aja yang bener, gak usah mikirin cari duit, piarinin orang tua yang cari duit. Nanti kalau kuliah udah selesai, IPK bagus, kerja di tempat perusahaan yang bagus, sebagainya bagus. Pemikiran jaman dulu sebagainya. Pemikiran zaman sekarang gak? Nih? Kerja itu jangan itu punya uang. Nyari ilmu kuliah belajar untuk nyari ilmu uang untuk nyari ilmu nanti dampaknya adalah uang uang itu adalah efek samping dari orang yang bekerja <guluh> kalau apa yang kita kerjakan bagus prestasi kita bagus ya uang juga mengalir kalau eh, masalah, masalah kalau kita orientasinya kerasinya uang begitu tidak ada uang stres tapi kalau kita berpikirnya adalah uang untuk nyari ilmu kerja untuk nyari ilmu maka setiap proses adalah lalu ilmu efek sebelinya adalah uang Jadi, itu yang diajarkan oleh Ayah yang kaya Jadi kerja itu tidak harus memulai Nanti setelah lulus kuliah Kerja itu Boleh memulai pada saat masih kuliah Tetapi tidak mengganggu Kuliah <tuh> Ya, bicara berpikir Begitu lulus Baru mulai nyari kerja Ah oh, udah Ah oh. Bagi sekarang saat mencari kerja itu adalah pengalaman. Gimana punya pengalaman kerjanya belum? Apa yang pada saat magang? Kalau kalau sekarang kan ada ada mata kuliahnya ya? Intensif magang. Ada magang di BKR. Ya? Kalaupun tidak ada mata kuliahnya. Pada saat itu semester magang, ada alumni di, di situ. Setiap semester magang begitu jauh-jauh naik kereta ke Jakarta. Begitu dia lulus, langsung bilang sama ada yang magang di kementerian lingkungan hidup ada cerita ada acara yang Pimpinan yang lihat bagus, jadi pegawai di situ. masih ya. tapi tergantung dari ya, kalau magangnya, ya, jadi, terus, magangnya, magangnya di ya nanti lulus juga mungkin di korahan. di dari kategori luar negeri ya lulus di kategori luar negeri ada yang menjadi bis ada yang kita kita menjadi besar besar nggak ada ya ada yang menjadi reporter TV nggak ada juga terus menjadi apa tuh Jangan jadi wartawan, abang. <tuh> jadi reporter, kalau orang komunikasi jadi reporter TV atau jadi punya acara sendiri di TV. Ada mata jual, nih ya? di mata saya tulis. Saya punya bingung nih <dong> <tuh> ya. <tuh> Abi nah, kerja okay, oh, <laughs> <Laka> kita stabil, <sorry. laughs> <okay>, Ada yang mau kayak ajaran ini pak? Jadi Kalau yang ADN menjadi apa? Coba dipikirkan dari ya, nanti. nanti kita menjadi apa sebenarnya? mau lulus tahun berapa? lima tahun dari sekarang mau mau jadi apa? sekarang mau mau mobil pertama yang dibeli berdasarkan peringkat sendiri mau tahun itu berapa? setahun? nyata ya kan? kekurang-kurangnya beli tahun dulu lah. <tuh> <tuh> teori Human Relation ya terakhir ya teori motivasi hubungan kemanusiaan. Jadi seseorang akan bekerja dengan semangat apabila merasa dibutuhkan, merasa dianggap merasa dipertimbangkan di atau merasa diikutsertakan dalam kelompok ya di ini lingkungan. Kalau kita merasa dianggap penting atau merasa diikutkan ya tentu akan bahkan terbangun motivasi yang tingginya untuk memberi semangat kerja yang tinggi pada pegawai pimpinan harus mampu meningkatkan kerjasama kemudian meyakinkan pegawai bahwa mereka sangat dibutuhkan nah seseorang yang merasa dirinya tidak penting dia tidak mampu tidak merasa terhitung tidak akan bekerja penuh dedikasi dan inisiatif. jadi teori ini mirip teori kebutuhan ya, untuk kebutuhan sosial atau memiliki dan pekerjaan jadi karena setiap orang yang dihargai maka supaya dia punya motivasi yang tinggi harus ada dorongan rumah dari orang lain untuk bisa memiliki motivasi tinggi merasa yang karena ini masih terkait orang lain kerja sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang di yang di Zoom ada yang mau bertanya? Silakan open mic saja. Ada yang bertanya atau cukup? Tukup ya yang di sini. Ibu. Ibu. Ya, kita tutup kuliah hari ini dengan bacaan <tuk>. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, absen medis yang lupa ya. Mmm, <laughs> mmm,